Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, sahabat. Salam satu hobi, salam budidaya. Oke, sahabat, sebelumnya saya mohon maaf, dikarenakan saya lama tidak mengunggah konten terkait dengan budidaya ikan nila. Itu dikarenakan ada beberapa kesibukan terkait dengan pekerjaan atau rutinitas saya sehari-hari, karena selain berbudidaya ikan, saya memiliki pekerjaan yang lain, yaitu. Di bidang perakitan sebuah amplifier Baik untuk yang besar maupun yang kecil Akan tetapi untuk video kali ini Saya akan mengajak sahabat mereview sebuah kolam milik sahabat saya Yang tempatnya tidak jauh dari tempat saya Dan ini sahabat penampakan dari kolamnya Dan untuk kolam yang ini difungsikan sebagai tempat pemijahan. akan tapi untuk ikan-ikan yang berada di sini eh, belum sempat untuk dipindahkan karena memang eh, kolam yang ada atau yang berada di tempat ini eh, sudah penuh semua terisi dengan anakan-anakan ikan nila. dan untuk sahabat-sahabat yang mungkin saja dekat eh, di dari tempat ini Uh, apabila sahabat menginginkan uh, bibit atau anakan ikan nila yang uh, cukup lumayan berkualitas Sahabat bisa langsung datang ke tempat ini Tepatnya di tempat Bapak Cahyo Atau bisa menghubungi nomor WA saya di 083-850-594-770 sahabat Saya ulang sekali lagi Apabila sahabat-sahabat menginginkan bibitan atau bibit ikan nila sahabat bisa langsung datang ke tempat ini ke rumah bapak Cahyo atau bisa juga menghubungi nomor WA saya di 083850594770. Oke sahabat kita lanjut dan ini sebuah penampakan dari ikan yang berusia satu bulan semenjak dipisah dari indukannya. Ikan-ikannya sangat sehat dan tampak dari respon ikannya ketika ada seseorang yang melintas di dekatnya. Karena memang untuk sistem yang berada di kolam ini eh, sangat bagus sekali yaitu menggunakan sistem kocor yang airnya selalu terganti dengan air yang baru. Dan ini sahabat, nampak jelas ikannya sangat sehat sekali. Sedangkan untuk mengaliri e, seluruh kolam yang berada di sini, yaitu menggunakan dua buah unit pompa. Dari masing-masing pompa itu 10.000 liter per jam. Untuk e, menyirkulasi atau mengalirkan air dari sumur, untuk seluruh kolam yang berada di sini Yang sebenarnya untuk airnya itu dulu diambilkan dari sungai Karena untuk saat ini sungainya agak sedikit kurang bersahabat Kurang baik sering terjadi banjir Sehingga untuk airnya saat ini dipindahkan atau dialirkan dari sumur Dan ini sahabat penampakan dari debitan yang belum sempat dipindahkan sekalipun agak sudah sedikit besar. Karena memang untuk seluruh kolam yang berada di sini sudah penuh terisi dengan ikan-ikan nila. Oleh karena itu barangkali sahabat menginginkan atau membutuhkan bibit ikan nila atau anakan ikan nila sahabat bisa langsung datang ke sini ke rumah bapak Cahyo atau juga bisa menghubungi nomor WA saya yaitu di 083 770 oke sahabat ini semuanya ikan-ikannya eh, yang berada di kolam ini semuanya tampak Begitu jelas sekali bahwa ikan-ikan ini sangat sehat sekali. Terlihat jelas, responnya sangat bagus, sangat agresif saat ada sesuatu yang melintas di dekatnya. Dia selalu mengejar, eh, meminta untuk diberi makan, sahabat. Dia selalu lapar, sekalipun eh, untuk ikan-ikan ini eh, tidak Uh, telat dalam pemberian makan Dan sering sekali saya sebutkan bahwasanya uh, Memelihara ikan itu sama halnya memelihara air Jadi untuk sahabat-sahabat yang berganda untuk berbudidaya ikan atau sekedar memelihara Sahabat perhatikan dulu Kualitas airnya Yaitu air yang sehat bebas dari amoniak, kaya dengan oksigen. Demikian sahabat, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, bisa membantu, tentunya bisa menghibur, bisa menginspirasi. Dan untuk sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini, bantu di-subscribe, like, di-comment, agar saya bersemangat kembali untuk berbagi-bagi video, baik-baik. Di dalam saya berbudidaya ikan, dan ada kalanya pula saya mengunggah tentang destinasi wisata yang ada di Desa Sitomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Oke sahabat, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, ketemu lagi dalam video-video saya yang selanjutnya. Demikian.